Selepas tragedi tulip Aku ambil masa untuk prepare sebelum gym seterusnya Slow bertukar Tiba-tiba ada helmet Aku tangkap Tok Guru A.K.A. Meditate Water Tera Daripada Raid Kilat A.K.A. Luxio Water Tera pun join tim aku lepas tu Gym last kita, AIS Gym test dia best, luncur-luncur Aku pecahkan rekod dunia dengan catatan masa 40.66 Masa untuk Grusha Grusha ni sebenarnya lelaki Itu je aku nak cakap Entah macam mana entah Balik ke fight Kerang set up toxic spike Dengan light screen Dan hampir mati Nasib baik Kerang dah jalankan tugas Aku ganti dengan buih Aku ambil risiko yang paling tinggi Dengan suruh buih guna roll out. Buih akan berguling Sampailah dia penat Roll out pertama terbaik roll out kedua terbaik Ketiga terbaik Sampailah ace pokemon dia Altaria Aistera Entah macam mana Tiba-tiba yang ni miss Awang balas dendam Dan fight pun tamat ini antara kematian Nazlok yang paling pedih aku rasa Last aku rasa macam ni adalah masa Ayaya aka retiket mati dekat hard goal Nazlok aku buat dulu Selamat tinggal buih Last gym settle 15 per 18 cap level 51 Tok Guru berubah lepas tu Kilat pun sama Aku buat beberapa rate lepas tu Dapat jiraf rate watertera Aku namakan Kak G Lepas tu nimble watertera Tapi kenapa yang ni warna kuning ah? Shiny rupanya Aku namakan dia pantas. Aku tangkap abang kepada pening. Aku namakan dia pening bag dan hari sekali blood aka electric whatever. Perjalanan perlu diteruskan.